Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentu kita mendapatkan kabar spesial bahagia banget ya untuk kita semua para fans di momen di lokasi syuting Persahabat ya kakak Bilar langsung diserbu oleh emak-emak persahabat ya dan dicium emak-emak Leslar Masya Allah banget ya Sebegitu sayangnya fans sejati dari Leslar khususnya emak-emak Leslar terhadap kakak Bilar ya Luar biasa kekompakan dan kesalitan Membuat kita semakin bangga Dan bahagia Mudah-mudahan semakin banyak orang Mendoakan dan mensupport Hingga selalu mendukung Karya-karya terbaik dari Lesti Maupun Rizky Bilar Unggian tersebut pun diripos kembali Oleh akun leslar23.official Ada kalimat caption juga Yang dituliskan Cium cium katanya tuh Masya Allah banget ya ini mendukung banget ya, kalau kakak bila dicium makmah alias dulu luar biasa, sweet banget. Mudah-mudahan bahagia selalu pokoknya untuk kita semua, terkhusus untuk Kidul laki, sayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat di ya, dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans. yakni dari akun Posbita 547, ya ampun, emaknya siapa tuh? Katanya tuh ya, dan selanjutnya komentar lain diberikan juga dari Anggun mail 86416. Wah, wow, Mama menang banyak tuh para sahabatnya luar biasa banget selalu mensupport, selalu mendukung yang terbaik pokoknya untuk idola kita. Ke kabar berikutnya juga ada unggahan spesial banget dari Ayah Kejora, di akun Instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto terbaru ya, sepertinya ini adalah foto DJ Anjur ya. Wah, wow, masya banget luar biasa. Kata Ayah Kejora sebentar lagi panen tuh, Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan berkah dan barokah untuk Ayah Kejora dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dalam postingan tersebut juga, dukungan respon yang sangat positif diberikan dari para fans, salah satunya dari akun Leslar Kendari 01. Alhamdulillah ayah kejora sehat-sehat ayah selalu dalam lindungan Allah begitu juga keluarga besar Amin luar biasa selalu positif para sahabat ya mudah-mudahan kita tetap kompak dan tetap solid mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar Lesti maupun Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan postingan dari Kanova yang masya Allah banget ternyata sore tadi Kanova ini OTW bersama keluarga kecilnya. Dan ditemani oleh Ibu Rosmala Dewi juga di pasangannya kira-kira mau kemana nih Kak Nova dan keluarga Masya Allah membuat kita semakin penasaran apa ke Jepang, apa mungkin ke Medan? Wow postingan ini juga diunggah oleh akun Lesla Lover underscore official. Ada kalimat caption yang dituliskan hati-hati di jalan Kak Nova, semoga selama sampai tujuan, Amin. Dan kita lihat juga di kolom komentar nih banyak sekali tanggapan yang diberikan. Dari akun Nia underscore DNY mengatakan kok sama ibu, emang ibu ikut ke Jepang? Atau ibu duluan baru Leslar dan tim belakangan? Mana tahu ya kan? <laughs> Doakan saja yang terbaik mudah-mudahan selama sampai tujuan. Dan tentu kita tunggu saja kejutan-kejutan bahagia yang kita tunggu dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan ada tanggapan lain dari akun MH underscore Azi underscore _1 1137 mungkin ke Medan masa ke Jepang ibu ikut gimana bapak tuh wow <laughs> masa bapak yang ditinggalin ya luar biasa banget nih respon yang sangat positif dari para fans mudah-mudahan selalu kompak pokoknya dan selalu solid untuk mendukung idola kita dan kita lihat juga keunggahan terbaru dari Kak di GS nya ya satu jam yang lalu wow sudah di pesawat nih masya Allah mudah-mudahan selama sampai tujuan nih ada postingan Kak Sela juga ya. Aduh dan suami tercinta Kanova nih. Masya Allah banget ya luar biasa Dan kita lihat juga nih Tentunya ada ibunda tercinta Di samping Kanova tuh Para sahabat ya luar biasa Doakan yang terbaik untuk idola kita Masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin manco Malam hari ini tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya